tekaran like ini yang iya itu dimasukin lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi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 Halo, balik lagi di channel saya Felix Lunardi, dan kali ini gue bersama Sisca Dan kali ini gue mau versus versusan lagi, ini antara, ini gue mau versus kulit ayam, antara sabana, siji British, KFC, sama Gilda Ini ada berapa brand? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Okay gua akan review mana yang paling enak dan mana yang biasa aja. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe dan di-share di media-media sosial kalian dan jangan lupa untuk kunjungin terus di Instagram -nya dia atau YouTube-nya dia ya. Sering upload ya YouTube? <gat> Blom, Belum. Belum nah. ada kontennya. Nanti tungguin aja. Dan gua akan menghadiahkan untuk tiga orang pemenang Menuju seribu subscriber gua, apa aja hadiahnya? Nanti tungguin aja di pas Menuju seribu subscriber dan gua usah lama lagi, yuk kita review Yang pertama Yang mana? Yang murah dulu aja kali ya? Yang murah, Sabana sabana Ini harga berapa tadi? Goceng Harga lima ribu 5.000 <coughs> ribu rupiah. tapi banyak banget ya dapatnya ya? Banyak banget, ini tebel, satu ini full Isinya ada berapa ya? Nggak itu, ngapain kalau... Tapi ini <tapi> kulitnya lebih kecil, -kecil, -kecil, kecil, -kecil. nih Bentuknya kayak gini, guys Untuk crispy ini kayaknya Kelihatan banget ya crispy ya Udah, coba ya Kulitnya masih ini sih ya hmm tepungnya juga nggak over ya mm -hmm. biasa kalau yang murah itu tepungnya paling banyak ya terus asinnya itu pas nggak tuh asin banget pas mana asinnya nggak ya? tuh over ya enak mm -hmm. okay. sih ini harga delapan setengah ya guys juga kalau makan kebanyakan kan sih iya karena dia masih <coughs> berminyak hmm. ini ini harga delapan setengah lima ribu lima eh, ribu maaf si. <Series of> Oke, sekarang kita mau ya. Kedua, yang gratis, yang gratis, yang gratis beli uh, XL chicken skin. E, XL chicken itu dapat chicken skin nih dari Shiji Shiji. Nih free Shiji, lorot telur opal. Oh ini bentukannya, gengs, ini yang original juga. Ini terlalu kering banget ya, kelihatannya Dan ini tuh ada bumbunya Ini Keluatan hmm. bumbunya ini. Iya nih gengs Makan ya Enak ya hmm. Enak tapi Tapi Kayak nggak ada berasa kulit Cuma kayak tepung sih hmm. Kulitnya kayaknya terlalu tipis Tapi ya enak lah Untuk crispy-nya itu pas ya? Hmm. Oke, okay, lanjut Ke... Legend Regis. dong, legend Legend, ricis ya? Gua ricis <laughs> Apa? Kelsey. Kelsey. oh Produk KFC, chicken skin-nya Ih gede banget Ini bentukannya Dia bentukannya sama kayak kulit ayam Yang di KFC punya krispinya itu ya Kayak yang ada black pepper-nya juga nggak asin nggak begitu asin tadi asin tapi nggak asin asin banget oh lu dapetin asin tadi semua ini serius nih asin banget ya oh ya lama-lama asin <coughs> asinnya pas ujung lo pas udah udah masuk mulut pas pertama kali gigit kurang ya enggak gue gue pas pas udah udah terakhir baru hasilnya sampe <laughs> ini asin banget kayak sih tolong dikoreksi untuk kulitnya ya ini untuk karto, gua lupa ntar gua cantumin 20 sekian ya gua. eh enggak, enggak, enggak. cuma 13 aja oh yaudah nanti gua cantumin di di deskripsi atau enggak di sini-sini Mohon maaf, aku harus. <laughs> tempat yang umum cheese factory. Dia udah dapat kejunya okay. juga. Bentukannya kayak gini, Jan. Uh, lebar-lebar ya. Wow. Tumben, waktu itu gue beli kayaknya kecil-kecil deh oh, Wuuu, lebar. Wow. Apa sekarang jadi <laughs> Kayak Dulu udah ganti deh, dulu kecil-kecil loh Kecil-kecil kayak -kecil ya? uh. Kayak gini loh. Iya, mirip, tapi tipis kayak gini Cuman aja kecil-kecil wow. Oke, okay, coba ya katanya wow. sih, kayaknya gak banyak kecil ya All <laughs> Iya, mm -hmm. oh. karena dia nggak terlalu banyak tepung. Jadi dia baik kulitnya doang berasa. Mm -hmm. Jadi agak-agak itu berasa di kulit. Mm -hmm. Iya enak banget nih, mm -hmm. asinnya luas Iya, nggak terlalu over enggak kayak, mm -hmm. maaf ya KFC, nggak kayak KFC, asin banget. Mm -hmm. banyak, banyak. yuk pakai kejunya. gue coba pakai cocoran kejunya, enak, mm. kejunya mm. sih emang bener-bener the best deh kalau richard, Enggak mm. tau kenapa pengen <laughs> nangis, ya? Nah. lebih sayang kulitnya, dulu lebih enak, ya? kulitnya, mm. dulu kan kecil-kecil jadi dia garing, kalau sekarang udah lebar ya. Mm -mm. Mungkin jadi kayak bagian tengahnya agak kurang tasty Jadi alot gitu Untuk harga nanti gue cantumin gue juga lupa Karena gue belinya buru-buru tadi Oke? Okay. Pokoknya uh, ripsis Pas buat di lidah kita sih Agus gengs, habis makan kayak sih Coba dong, <tuh> Bapak penentuan, Gilda. yaitu Gildak yang lagi hits di 2020 hmm. Ini gua ngambilnya kecil, karena udah kebanyakan makan daging Ini sih, apa namanya, lebih kayak asli kulit ya? Kalau hmm. dia triput-triput Dia ga ada asin-asinnya ya, ga asin banget ya mm -mm untuk tepungnya pas untuk uh, ketebalan kulitnya ayamnya itu pas juga. Mau keju. <laughs> Maaf ya Giduk kayak ya. kita coba pakai saus keju ya Maaf ya. Giduk, I'm so sorry. Gua mau coba pakai kejunya ricis apakah mantap juga? Enak. tapi lebih pas yang dari ya, dari cheese-nya. Cheese Jadi bolehlah gildak ada saus keju. Nah, biasa kan kalau misalnya kita itu campurnya pakai gochujang, garingnya juga. kalau gildak paling enak pakai sausnya gochujang. gochujang. Gue orang paling suka dari the best. Woo. Dari bumbunya gochujang itu berasa banget. Enak banget. Favorit gua banget nih <laughs> <laughs> <tuk> Oke okay. Mana yang paling the best? Dan mana yang paling biasa? Yang pertama Ricis Ricis karena Dirinya ya, kulitnya lebar mm -mm. Terus perpaduan sama sausnya dia Saus kejunya itu pas Asinnya nggak over mm -mm. Terus kulitnya itu pas, tipisnya Dari tipisnya enggak terlalu tebel Terus tepungnya juga nggak terlalu tebel Pokoknya Enak lah. Balance Yang kedua gildak, gildak ya? Yang kedua gildak 3 Yang ketiga siji karena ada bumbunya, bumbunya. Yang keempat sabana. <laughs> yang keempat sabana. Dan yang kelima, KFC, KFC. Ya. Mohon ya, maaf asin banget. Padahal kalo kulit dari ayamnya enak banget ya. Iya, asin, asin, ya. asin ya. Kenapa pas. yang ini pas ini asin banget ya kulitnya doang. Kalau misalnya kalian tahu kenapa asin, bisa komen. Komennya kenapa asin. Dan khususnya untuk yang KFC, yang kalian kalian KFC atau dari owner KFC boleh komen. Hmm. Kalau oh, kenapa bisa asin kulitnya daripada apa kita beli ayamnya itu? Hmm, apa emang standarnya asin? Ya, komen. Ya, okay. Kita nggak berani komen karena itu ownernya Review atau jujur ya, kita ya. ya? Karena itu semua balik lagi untuk setiap brandnya kenapa dia bisa asin, kenapa bisa balance kayak gini gininya dan itu tergantung dari pihak brandnya sendiri. Oke, okay, sekian. Versus gua antara CG, Savannah, KFC, Ricis, dan Gildak Dan jika kalian mana yang paling the best, untuk kalian bisa komen di bawah Menurut gua yang pertama, Ricis pastinya Dan oke, okay. dan see you di channel-channel saya berikutnya Dan jangan lupa untuk di like Comment, subscribe, dan di-share di, di media-media sosial, dan see you, bye-bye. Bye-bye.